Bagaimana cara membuat wanita orgasme berkali-kali? Dokter Randi, wanita bisa dikatakan puas dalam berhubungan intim apabila sudah mencapai orgasme klimaks. Namun, sebagian wanita terkadang sulit mendapatkan orgasme ketika berhubungan intim. Bahkan, ada juga wanita yang tidak puas ketika sudah mencapai orgasme pertamanya dan ingin kembali merasakan orgasme yang berulang kali. Adapun tips untuk membuat wanita orgasme berkali-kali ala dokter-dokter Dr. Randi. Seperti dikutip dari channel Youtubenya, Minggu, 1 2023, 1. Biarkan terangsang, banyak wanita ketika berhubungan seksual tidak membiarkan dirinya terangsang. Ungkap Dr. Randi, hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti karena tidak nyaman ataupun karena malu, padahal membiarkan dirinya terangsang akan jauh lebih baik. Gairah seksual didapatkan dan orgasme pun bisa didapatkan, katanya. Adapun cara untuk bisa membuat wanita semakin terangsang yakni dengan melakukan foreplay. 2. Bebaskan pikiran dokter Randi menilai bahwa ketika berhubungan intim dan ingin mendapatkan orgasme secara berkali-kali, harus membebaskan pikiran, jangan stres, fokusnya harus dimainkan. Jadi berhubungan seksual lebih santai, dengan melakukan manuver-manuver, bercengkrama ataupun tertawa, hingga bergurau selama berhubungan seksual. Jadi pikiran harus benar-benar bebas, tambahnya, 3. Rangsangan klitoris dalam berhubungan seks, jangan hanya berfokus pada penetrasi penis saja, tetapi berfokus juga ke klitorisnya. Begitu juga dengan pasangannya, jangan hanya memikirkan penetrasi tapi diselang-selingkan terhadap klitorisnya, Ungkapnya, pasangan juga bisa memberikan rangsangan pada klitorisnya agar sang wanita bisa mencapai orgasme berkali-kali, 4. Atur nafas pernafasan yang baik dinilai merupakan salah satu kunci untuk bisa mencapai orgasme berkali-kali. Atur nafas, jangan sampai nafasnya itu ditahan ataupun nafasnya jadi memberat, misalkan cepat-cepat, buru-butu atau pendek-pendek. Nafasnya dengan bernafas panjang ataupun nafas yang mengenakan, ungkap sadam, mengatur nafas adalah kunci penting ketika berhubungan seksual. Jangan ketika berhubungan seksual nafasnya pendek-pendek, cepat-cepat ataupun sampai menahan nafas, nanti aliran darah ataupun oksigen ke organ intim jadi berkurang, pungkasnya.